Assalamualaikum Salmit, ketemu lagi dengan Mimi, Cindy, dan Ayo. Mbak Inka Mereka. Di Masalah, ya, memang Ada ya. Hari ini, hmm. aku lihat muka kamu agak beda auranya, Mbak Cindy. <laughs> <laughs> <laughs> ada apa ini? Kalau <laughs> <laughs> aku membawa masalah, nggak apa-apa, cocok Jadi kita nggak pusing-pusing busing Mbak Inka ya iya, iya, iya langsung keluarkan apa yang kamu rasakan saat ini masalah hari ini dari aku adalah aku tuh selalu bingung ya mbak ya menghadapi suami dan anakku yang sering sekali bertengkar kita main jari gitu maksudnya ya aku tuh harus bagaimana gitu mau belain suami belain anak, oh Aku tuh, duf, berarti tengah-tengah susah iya. ya. Itu gimana ya mbak? <tuk> aku musim. kenapa sih berantemnya? Kenapa? Ada <tuk> aja macam macem sih nanti si an uh, anak melakukan sesuatu apa yang enggak sesuai dengan keinginan bapaknya, bapaknya langsung marah. <tuk> anaknya merasa kenapa? kan aku begini karena begini gitu. Jadi anak ya, sekarang juga <tuk> ya <tuk> banyak <tuk> argumentasinya <tuk> yang harus iya. disampaikan. Iya. Ya. Belum <tuk> lagi si anaknya, lo kan ayah bikin itu aku juga hmm. begitu ya kan uh. nggak bisa ngomong apa-apa kan Ituh. kalau seperti yeah. gitu kan hmm. diam aja gitu kebayang kebayang, ya kebayang. Kan? Mm. gitu loh mbak jadi aku ya bermasalah <laughs> bermasalah, <laughs> bermasalah. <laughs> dia mukanya agak murah dulu <laughs> <murah, murah, laughs> tadi datang mm, iya um, gimana tuh mbak Inga ya semuanya kan kita kembali lagi ada kepahaman di awal. Bahwa memang perilaku kita ditentukan oleh ya, sudut gini, pandang, sudut pandang, pandang, sudut pandang ya. kita Sudut pandang kita itu ditentukan oleh keyakinan ya. yang ada di dalam kalbu kita ya. Jadi memang kita kan, kan memang menawarkan uh, sudut ya. pandang spiritual, di mana sudut ya. pandang ya. spiritual ini uh, Mampu membuat uh, masalah itu jadi, jadi tidak ada ya. Betul. Ya kan, ya? Ya. nah untuk melihat proses uh, fenomena yang Cindy bagikan sama kita, ya, mm -mm. itu kita harus tahu dulu kira-kira kenapa ya itu terjadi pada suami kita sama anak kita kenapa itu terjadi sampai mereka bersampai. sampai mereka sehingga kalau kita ngerti penyebabnya apa maka kita tahu apa yang mesti di, kita lakukan itu. Mm. Misalnya uh, mungkin mungkin kelihatannya uh, Suaminya Cindy belum masih memakai persepsi lingkungan ya. bahwa anak hmm. itu harusnya nurut. Ya. Anak itu yang benar tuh berbakti sama orang tua. Ya, itu. Anak tuh harusnya soleh ya. Itu kan persepsi lingkungan. Ya. Ket, makanya ketika anak tidak nah, seperti itu, itu dia nggak suka, suka gitu. Demikian juga ya. anaknya Cindy anaknya mm -mm. sini pakai persepsi lingkungan mm -mm. orang tua mm -mm. tuh harusnya bijak orang tua mm -mm. tuh harusnya mengerti perasaan anak mm -mm. orang tua tuh harusnya uh, memberikan apa yang anak inginkan apapun itu itu tanda sayang mm -hmm. itu kan persepsi lingkungan iya, kan, ya. nah, kalau kita ngerti, oh itu pasti karena sudut pandang ini kita akan memaklumi mm -hmm. lalu kita sampaikan kebenaran untuk mereka rasakan Okay. Sudut pandang spiritual ya, Sudut pandang spiritual kan Untuk orang tua Anak adalah titipan hmm, Kalau kan kita hati. merasakan iya. Anak itu titipan ya, Titipan yang untuk Di dibina yang Dan dilindungi hmm. Lalu diasuh, hmm. diasuh. Hmm. Dikasihi kan gitu. Jangan disakiti Hatinya, jangan dilukai Perasaannya, itu titipan hmm. Lalu yang kedua Anak itu kan karunia, bukan anugerah hmm, Bukan rezeki anak itu cobaan Nah, itu dia. <laughs> Kan gitu, jadi anak itu memang <tuh> sewajarnya menyusahkan <tuh> Kalau kita dapat anak yang baik, ya bersyukurlah Karena di dalam Al-Quran dikatakan anak itu cobaan ya. Tidak sesuai keinginan, jadi yang dilakukan anak itu nggak sesuai keinginan kita Ya wajar. Emang cobaan. Sesuai ya. Kesulitan ya. Sesuai dengan ya, Al Qur'an. Al -Quran. Hmm. Artinya begitu kita melihat anak nggak sesuai keinginan kita, terkonfirmasi ayat itu benar. Hmm. Ya. Hmm. Tapi ya, kan tadi kan masalah dengan suami ya. Tapi kan hmm. sejujurnya hmm. aku aja masih begitu ya. Gitu. maksudnya tadi mbak Inka bilang gitu sebagai orang tua, hmm. sudut pandangnya masih hmm. anak tuh harus An nurut, iya. hmm. anak tuh yang soleh, hmm. boh anak lawan <laughs> dikit, aku nggak suka, ah, ya kan? Iya. Itu ya. Terang. ya. Hmm, langsung ah, ah, yang Iya. Ya karena Maka itu ya. Karena aku masih memandang anak ini. Iya, itu dia. Iya. ya Harus nunggu, nunggu. Jadi kita mau ngatur-ngatur ya, ya. gitu ya. Iya. Memang hmm, salah ya. Nah, se se sekarang bagaimana kita sebagai seorang ibu melihat itu? Iya. Ya kan gitu. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Hmm, ke kejadian itu. Nah, yang pertama kali. Kita kan punya juga punya tugas, gitu. Hmm. Tugas kita adalah bagaimana ibu itu kan istri itu benteng keluarga, ya kan. Hmm. Sebenarnya sini ya benteng sini keluarga ini. tuh gimana sih mbak? Ya, gimana? Sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu. Sebenarnya hmm. ini untuk orang-orang yang mau menikah ini disampaikan ini. <laughs> Jadi nanti waktu pernikahan dia udah ngerti aturan main Tuhan. Tapi kita betul, kan lho. sudah menikah nih. Jadi Tapi ya nggak apa, apa kan ya? Artinya, hmm, hmm. Belajar lagi, belajar iya, lagi. Iya, sebenarnya ini buat uh, Adik-adik yang mau menikah, hmm. ini loh yang harusnya dipersiapkan gitu hmm. <laughs> Ya kan, Genek, ya. bukan <laughs> udah kawin baru, mesti ngapain mesti ngapain <laughs> kan? ya Tapi kan? aku begitu, ya, sama. banyak kita belajar <laughs> sih yang Jadi akhirnya yang kita sampaikan hari ini juga, juga bisa digunakan bagi adik-adik uh, yang Untuk mau menikah, ya. mencari pasangan hmm. gitu hmm. Nah, kalau buat kita kan tadi ya, istri itu benteng keluarga hmm. Benteng keluarga itu adalah Dia yang harus membuat rumah itu home sweet home Oke okay. hmm. Jadi itu siapapun yang berada di rumah itu harusnya rasanya Enak, nyaman, damai, okay. tenang. Oleh karena itu hmm. Harus tidak ada yang namanya bawel, moce, bawel, bawel ngebacain <tuh> gitu ya, Langsung, nanya lulu lu, <tuh> terus gitu <blu>. <tuh> pengen tahu lulu wantun lulu, mm, kepo, kepo, kepo yeah. gitu ya, mm, karena mm. Uh, karena uh, itu tugas kita membuat situasi rumah itu menyenangkan, damai, damai, damai tenang. Jadi kalau ada orang tua yang pemarah, ngegrutuk melulu, mengkritisi melulu. Wah, ini tanda-tanda dia nggak ngerti tugas. Hmm. Gitu. Mau suami? Iya, kan nah, suami capek, pulang kerja Atau cek itu rumah, marah, gimana dia <laughs> mau bisa <laughs> nyaman kebayang, di rumah. Kebayang, kebayang, kebayang. Nah, apa sih akibatnya kalau rumah itu jadi nggak nyaman? Mm -hmm. Seisi rumah itu sulit melakukan tugas ketaatan. -keta. Ya, mulai sabar, ya. ya. sulit, pasti kan? Kalau kita enak, gampang senyum, gampang mm -hmm. sabar. Mm -hmm. Orang mm -hmm. gampang sabar, gampang berserah diri. Mm -hmm. Nah, mm -hmm. sekarang kalau kita di rumah senyum aja udah gak bisa. Mm -hmm. yaudah, iya, udah semuanya susah. ya betul ya? Iya, jadi ketaatan itu susah. Jadi istri benteng keluarga tuh itu ya. Iya, jaga keharmonisan. Iya, istri iya, rumah rumah, ya. rumah. harus iya. bisa pinter-pinter ngelihat suami, manyun iya. gitu misalnya. Iya, iya. Ya. Kita yang, mem ya. yang memfasilitasi supaya ya. dia jadi nggak ya, ya. kemanyunan ya, ya. terus. Oleh karena terus. itu kita sebagai istri <laughs> uh, masalahnya sini tadi apa yang harus aku lakukan iya. betul? Susah terjadi ada di tengah-tengah kita hmm. ya. Hmm. Nah. Kan kita ingin ibadah kan. Iya. Hmm. Hmm. Nah. Bagaimana kita terhadap anak ibadah, terhadap, terhadap suami. suami ibadah di, di, di hadapan Allah tuh kata Allah, ya ini tunai nice. sebagai ibadah, kan kita pengennya begitu mm -hmm. nah, aturan main itu aturan yang mainnya mbak apa? ya mbak, nah, aku terhadap suami, aku terhadap anak, ya. aku terhadap diriku ya, ya. Ya. nah yang pertama, yang namanya ibadah itu harus netral hmm. tidak memihak, tidak, tidak memihak, memihak. oke okay. apapun yang terjadi, kita tidak boleh memihak, baru itu okay. kita akan clear ininya. baru kita hanya sampaikan, kita cukup, uh, karena kita nggak bisa memberikan rasa sabar kepada suami, nggak bisa. Hmm. Yeah. Yeah. Dia harus meraihnya yeah. sendiri. Yeah. Kita nggak bisa juga membuat anak tuh jadi berbakti atau uh, wah, yang tadinya, papa gimana sih terus langsung, papa keren, susah. Nggak bisa, mm. gitu. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya, yang kita lakukan adalah memfasilitasi mereka, misalnya mereka lagi marah gitu. Mm -hmm. Ma, gini-gini, oh iya, tinggal gini kakak. Kita main itu yuk, makan ini dialihkan di perhatian Mengalihkan perhatian Anak-anak memang Apalagi masih belum akil balik ya Ya belum paham Kalau yang sudah akil balik ya paling kita jakin ngobrol Itu benar tadi Kalau al kan bagi seorang anak kan Sudut pandangnya orang tua itu utama Orang tua itu Pengecualian yang tidak boleh disakiti Dan dilukai hatinya Okay. Rido Allah nggak akan turun kepada kita gitu. Itu yang harus dipegang sama anak. Tapi sama. kan anak kita belum punya. Iya. Mm -hmm. Ya. Mm -hmm. Jadi uh, itu yang kita sampaikan. Mm -hmm. Nah kalau pada suami. Uh, gimana sih anak kamu? Oh iya, ya tinggal ngomong iya aja. Kita ngomong enggak, mm -hmm. makin dimarahin juga kan? Iya, nah, iya benar. Nah, jadi kita jadi ngomong biar iya. salah. Mm -mm. Karena dia benar. Iya, iya. Kalau pakai kelogisan, suami kita mm -mm. Benar. benar. Iya, pakai persepsi lingkungan kan benar. Anak-anak ya, kan -anak iya, gini, gini. Ya, ya Iya benar. Betul. Kita nggak boleh patahkan itu. Kita oh, katakan iya, iya, itu benar. Oh, okay. Tapi gitu ada sudut pandang yang lain yang benar juga. Oh, iya. Yang membuat kita tuh enak ngadepin anak kan tinggal pilih mau yang mana. Kalau yang menghasilkan jadinya masalah, hmm, jadi marah, iya. ya silakan pakailah persepsi yang tadi. Hmm, hmm. Kalau mau pakai hasilnya sabar, ya pakailah. Pandang spiritual hmm. ini ya, hmm, balik iya. lagi ya, memilih, memilih kita yang milik hmm, hmm. sudut, sudut pandang mana yang yeah. Kalau kemarin tuh hmm. ingat Mimi kata Mbak Mika, pilihlah sudut pandang yang pas. Mm. Artinya, yang sudut membuat, yang kita yang kita dapatkan, yang kita ya, kita ya. yang kita ya. ya. ya. yang kita yang fix, yang ya. pas ya. sama yang kita dapatkan, ya. yang kita dapatkan, yang paling pas sama kita adalah tidak yang kita dapatkan, yang kita dapatkan, yang kita dapatkan, yang kita dapatkan, yang kita dapatkan, yang kita dapatkan, yang kita dapatkan, yang kita dapatkan, yang kita dapatkan, yang kita dapatkan, yang kita dapatkan, Pengecualiannya hmm. adalah ketika membahayakan jiwa keselamatan. Hmm. Kalau ada KDRT, oh, oke okay. diselamatkan. Iya. Yeah, yeah. Kalau yang hmm. lain, okay. kalau misalnya sudah membuat anak itu merasa trauma, apa itu si trauma? Iya, gitu itu berarti juga. kan harus diselamatkan oh, anaknya. Okay. Okay. Gimana cari profesional? Ya. Biasanya kalau kalau aku sih cari profesional karena kan kita nggak selalu benar. Hmm. Dan kita juga kadang-kadang butuh bantuan okay. Bagaimana menghadapi anak usia sekian Bagaimana anak usia oh, sekian iya, nah, kita kadang-kadang wawasan kita kurang ya, ya, betul, ya. Sebagai betul. orang tua, hmm. kita butuh wawasan okay. Jangan Iya. Hmm. Kita ya, ya, ya. gak selalu benar ya. Kita butuh bantuan Kita, nah, kita carilah bisa. profesional <huk> Yang bisa membantu kita <huk> Memudahkan menjalankan, menjalankan tugas Apa tugas kita? Sabar ketika anak ...tidak sesuai keinginan, itu tugas kita. Ya. Ikhlas ya. ketika anak tidak melakukan sesuai keinginan, itu tugas kita. Uh -huh. Memberikan uh -huh. rasa aman, uh -huh. memberikan rasa nyaman. Iya. Uh -huh. Kalau kita itu tidak punya uang, uh -huh. anak tetap bisa merasa nyaman loh, gitu. Uh -huh. Jadi nyaman, damai, tentu bukan, bukan soal uang. Bukan uang ya Mbak ya. Iya, ini juga persepsi yang kadang-kadang orang tua... Jadi, gimana kita mau nyenangin anak kalau kita nggak ya, punya, punya, kita nggak um, bisa betul. beli ini. Wah, berarti kan persepsinya salah. Hmm. Bahagiaan ya. itu kan bukan tergantung dari air. barang, ya. Oh, harus beli ibunya ini. Bapaknya, mau ya, merasa nyaman semuanya bisa iya, itu kebahagiaan buat si anak. Hmm. Ya. Hmm. Wah, wah ya. intropeksi. Iya mm -hmm. kita saya banget nih ya, <laughs> hari ini <laughs> ya <laughs> satu apa yang kita harus lakukan di tengah-tengah hmm, kondisi, kondisi seperti itu? ini. Iya, kitanya kan? dulu yang harus ya. bisa ya. mengambil sudut pandang ya, yang betul. membuat kita mudah taat kita ya. dulu, ya, aku ya. dulu Dan yang pertama, kita terutama juga kita sebagai generasi keluarga. Ya, ya. Mm -hmm. Iya kan. Iya. Dan iya. jangan cuper. Cari wawasan, cari wawasan, wawasan. supaya kita tahu Cari bantuan. Apa yang harus, bantuan, iya. Kalau memang, iya. Nah, iya. Mencari bantuan itu kalau udah apa tuh mbak Intah? Ah. Kembali lagi mencari bantuan mm -hmm. untuk mau apa? Ah, mau merubah anak atau mau buat aku sabar menghadapi anak? Iya iya. Nah, iya, buat iya aku okay. kalau aku mm -mm. cari bantuan itu supaya bagaimana saya bisa menjalankan tugas mm -mm. dari Tuhan mm -mm. untuk. Jiwan, Masih, mitpana, ini, iya, cari bantuan itu kan kita cari wawasan. Oke, okay, iya, anak aku umur segini emosinya begini iya, kebutuhan ini, iya, aku jadi tahu iya, gitu iya, ya. Iya, jadi iya, mudah iya, memudahkannya iya, iya. itu ya. Selama ini yang aku di fakta di lapangan kan aku juga konsultal ibu dan anak ya. Mm -hmm. Yang ada ibunya mengorbankan anak, jadi anaknya jadi anaknya salah terus. Mm -hmm. nah, pada, iya, akhirnya iya, ya. pada akhirnya. Cacat diri kita sendiri luput ya. untuk kita perbaiki. Pasti ya, itu dia tadi. Nah, tadinya. Begitu anaknya ya, bilang, "Saya tuh sebabnya ibu Sibu. saya, tapi ibu saya bilang ya udah, yang penting kan kamu udah enakan, udah curhat loh." Kan harusnya kita, ya, kita yang perbaikan ya. gitu ya? ya, ya iya, ya. sama-sama hmm. ya. Sebenarnya, ya. mencari bantuan itu juga hmm. untuk, untuk buat, ya. Uh, ya. buat kita. Buat kita, kita, kita menjelaskan, mudah untuk ya. Ya. jangan tugas um. ini perubahan, kan kita apa sih yang kita lakukan terhadap anak untuk membina, mendidik, hmm. mengayomi itu kan untuk perubahan pada anak Nah, kita namanya menyadari perubahan itu adalah suatu proses yang panjang, iya. tidak mm. instan. Itu yang sering lupa. Nah, mm. kita ya, perkenanya di diri di instan-instan aja. Mm Heeh. -hmm. Mm -hmm. nah, kalau kita ini, Lansin, udah harus berubah harus ya. ternyata, ternyata. Uh. nggak uh. Ternyata kayak gitu. Iya, Sebenarnya kita aja nggak mau berubah. Iya, kemarau. Gak selalu deh. Iya, nah, aku itu lah. aku. <laughs> <laughs> <laughs> aku ditunjuk. Emang, emang. Emang, kita itu sadar butuh perubahan tapi kita alergi merubah e, diri sendiri alergi merubah diri dia, ya aduh gimana, aduh. gimana? sadar salah tapi enggak mau dirubah iya. gimana ini benar mau berubah coba gimana gimana bisa bisa, dirubah? bisa. Ya. emang perubahan dimulai dari diri, diri sendiri lihat yes. iya, iya iya ya mama iya, iya, iya, iya, iya. iya. kalau kita pikir-pikir ya sim mim mim ya enggak akan pernah lo manggil aku mim mim tidak akan enggak pernah ada perubahan ya yang dimulai dari pemaksaan, okay. iya. amarah, gak ada, jadi memang berubah itu ketika anak merasa nyaman mm -hmm. lalu iya, dia iya. enak, yes. baru dia merasa, baru dia belum berubah nih, mm -hmm. dia baru gini iya ya, mm. iya ya, baru dia enak juga ya, itu butuh waktu, yeah. baru mm -hmm. pada akhirnya setelah kita meninggal baru dia bilang, ibu saya benar, baru dia berubah jadi selama kita hidup, ya. ayat Al-Quran itu Sudahlah. sampai kiamat tidak berubah anak Coba anak cobaan puji. iya mbak, waktu itu e, kalau Mimi pernah ini mbak e, kalau untuk anak tuh e, aku, waktu itu kita ngobrol juga ya kebetulan ya terus mbak Inka itu sih, hmm. e, jadi kalau ngobrol sama anak itu menyamakan frekuensi nah. jadi hmm. dilihat tuh, dan itu aku pakai terus tuh mbak, rumus mbak Inka itu coba demi yeah. kalau ngobrol sama anak, hmm. jangan Miminya yang maju duluan, mm -hmm. lihat yeah. kondisi, okay. lihat e, menyamakan frekuensi pada saat si anak itu bertanya mm -hmm. sama aku, gitu. mm -hmm. itu aku baru kita bisa tuh, manfaatkan. makanya sekarang yeah. e, dengan anak-anak yang udah mulai mm -hmm. beranjak mm -hmm. jadi teenagers juga ini, aku sangat memegang rumus itu menyamakan iya, frekuensi saat iya. mereka nggak ngobrol sama aku ya aku diam aja, padahal banyak ya fenomena mm -hmm. yang aku tahu gitu mm -hmm. apa yang mereka lakukan gitu mm -hmm. di pertemanan khususnya mm -hmm. tapi aku tunggu mereka yang cerita, jadi ya, pada saat itu mereka cerita baru mi. Itu, itu kemampuan nih, oh. kemampuan untuk tidak bicara, kayaknya di rumah kita kayak orang pasif ya, mm -hmm. diem aja ya, orang iyo. berpikir pada Orang berpikir, ini ibunya gimana sih Gak pernah ngomong <gak> Kalau gak ditanya, diem aja Kayak gak pernah mengikuti Padahal kalau ditanya, setiap detik ini oh, anak persis. kamu ngapain, aku yeah. bisa jawab. Hmm. Yeah. Iya, gitu. bener. Aku, aku bisa jawab. Persis. Tapi, ya, setika kamu ngomong apa aja, enggak, selama mereka tidak bertanya. Yeah. Mereka tidak ya. bertanya, pakai cerita, aku hmm. sekarang hmm. enggak ngomong. Hmm. Mm. Jadi, kalau sini kan anaknya satu ya, hmm. aku kan tiga. <susuk> <susuk> Jadi, <lima>. satu sama. Ya, <susuk> eh, udah lah ya, aku kan belajar sama <susuk> <remai> anak yang lima. Nanti, <susuk> <susuk> <susuk> <susuk> aku belajar anak yang lima, aku belajar anak yang tiga. Padahal sama ya, belajar lancar Itu juga. Iya. Ya, jadi itu jadi ya itulah misalnya yang satu minta anterin ke rumah temennya mm -hmm. itu dijadikan mid time mm. aku sama anak-anak mm -hmm. gitu yeah. ngobrol mereka yeah. lagi apa lagi apa mm. ya alhamdulillah yeah. klik aja gitu yeah. dan yeah. ya memang ya karena benar kata mbak Inka likely, iya. itu proses karena uh, waktu terakhir aku ngobrol sama mbak Inka itu berapa tahun lalu ya mbak Inka yang lebih kayaknya hmm. dia Sekarang anaknya udah mau 20 tahun itu sekitar <tuk> baru mau lulus SMP ya. Gitu itu udah <tuk> <tuk> berproses lebih. <tuh>, <tuk> Sekarang <tuk> jadi dia ternyata mm, dari mm, fenomenanya i, gitu, dia ya. itu gitu diajak ngobrol iya. dengan si satu frekuensi itu mm, ternyata mm, mm, mm, mm. ih mantul iya, tapi benar juga Caranya. sih anak aku aja umur 12 tahun aja dia juga udah punya pemikiran sendiri iya, kan iya, kalau dia pasti, mau eh iya, aku anak masih tahu apa gitu ya terus dia gitu dia bunda emang bunda pikir aku belum tahu <laughs> <Bunda> juga <laughs> ya iya kalau kita ngerasa iya. itu lah ya iya. kita kalau itu, kita ngerasa bahwa kita yang udah lebih dewasa, ah. lebih banyak pengalaman hmm. Jadinya, hei, aku lebih tahu dibanding hmm. kamu hmm. Bukan hmm. begitu kan begitu loh Kita mereka. pikir, uh, hmm. banyak orang tua pikir, kalau dia nanya, menurut dia adalah orang tua perhatian Padahal hmm. sebenarnya, dia nggak punya kemampuan hmm. untuk uh, membiarkan anak ini berproses Belajar hidupnya, dengan ya. sang penitip jiwanya, dengan nah. Tuhan Jadi Tuhan itu ingin juga mengajarkan Titipannya ini Iya, nah, kan miliknya ya kan miliknya. Mm -hmm. Kita aja kan gak dikasih kemampuan mencerahkan dia Iya nah, betul -betul. Jadi Tuhan mengajarkannya dengan apa? Dengan peristiwa yang tidak nyaman Bagi iya. dia nah, Di oleh kan karena dia. itu mm -hmm. Ketika kita menyadari bahwa Ketidaknyamanan menimpa Anak kita jiwa titipannya ini Kita sadar bahwa ini Tuhan sedang men Me memberi ajaran, ajaran kepada dia jangan itu campur mm -hmm. biarkanlah dia berproses dengan sang pemilik mm -hmm. maka dia akan men mendapatkan suatu ajaran yang merupakan pengalaman langsung anak yeah. kita nah itu mm -hmm. akan tertanam yeah. di sini keyakinan itu kita nah, hanya langsung. ya mm -hmm. kita hanya membimbing dengan kebenaran yeah. kebenaran Alquran dengan perilaku melalui perilaku kita. Mm -hmm. Wih oh, indah banget ya. Yes, yes. Iya, beda yes. banget ya. Aduh, indah banget. Oke, coba, oke. Ada kalau kita yeah. makin nanya, makin Kan kalau nanya hmm, sama anak yeah. nih, mau ini, mau makan. Itu kan seperti istilahnya buang ludah, gampang. nih. Mm -mm. yeah, Tapi bagaimana yeah. menahan mau nanya? Iya, mm. yeah. itu satu perjuangan. Iya, dari iya. aku yang kepo, untuk tidak ikut campur, itu iya. per iya. satu perjuangan mm. Anak, misalnya, dimusuhin temennya kita diem sampai anak kita nanya. Iya, yeah. mm. itu kan kalau anak nanya tuh kan dia akan ikhlas iya. mendengarkan. Iya, itu, Frekuensi kan. itu. frekuensinya Frekuensi. dia lagi butuh gitu mm. ya, iya. Mbak? Ya, berarti mm. ya orang kita lagi gak butuh, kita jujulin nggak eh, mau gak lah bisa. Selain bisa, bisa, bisa, bisa, kan nah. <laughs> <laughs> e, iya, Mampu, kita gitu, pikir kita mm pikir kita itu selalu menduga-duga sih kayaknya. Yeah. Jenang kita pikir oh, Tuhan itu, itu iya. senang kalau kita uh, perhatian, ya. berlebihan hmm. padahal ya, Tuhan itu, itu inginnya jiwa-jiwa cita titipannya ini Dibina, dibina agar tangguh menghadapi meng kehidupan ini ya. jadi biarkanlah dia dengan ketidaknyamanan. Iya. Binaan itu kan gak nyaman gak ya. Enggak. Iya namanya dilagi oh, iya. iya, iya. diuji. Ada, ada enaknya sempun kalau keluh. Iya. Hmm. Ya kan goncer berapa biji. Iya. Uh. Jadi sebenarnya ketidaknyamanan yang menimpa anak gitu ya memang hmm. Hmm. memang cara Tuhan untuk yeah. mengajarkan bahwa hidup ini memang semata-mata untuk diuji ya. dan kembali ya. lagi tuh ya menyadari ya, kan? bahwa aku anak kita sama-sama jiwa sama, iya, masing-masing suami, siapa sama-sama jiwa masing-masing yang dipunya prosesnya masing-masing gitu ya. Ya. oke, kalau gitu sekarang aku sudah tahu iya, kamu sudah <laughs> manis lagi loh gak sepengduran <laughs> kayak tadi, pas dateng loh aku auranya iya, soalnya Soalnya suami kita benar dengan, iya, pendapatnya. dengan pendapatnya, anak ya. kita benar dengan ya. pendapatnya, dan kita benar dengan pendapatnya. Ya. Nah, ya, ada, ada semua sudi. kebenaran, ada, ada satu, satu kebenaran yang tidak pernah mungkin salah. Ya, kebenaran. ya. biarlah kebenaran-kebenaran. Yes. Quran, sudut pandang spiritual. Ya. Nggak ada yang salah ya, ya Mbak, ya? Nggak yang salah dengan pulman. Nah kebenaran yang dipegang oleh masing-masing yang penting ini bisa membuat taat, taat. Oh, ya. itu, dia. itu dia kuncinya, kuncinya. Ya. Mm -mm. bisa membuat taat yes. atau enggak kepada Allah. Ya. satu-satunya cuma itu sih kita ya. kan iya. satu pencipta <laughs> betul. Gitu nah Jadi, gimana ya. kamu? kamu? belajar ya. lagi Iya, aku belajar. Ya, pasti semua masar wawasan bisa. yang baru di-sharing di Mbak Indra. Karena hanya satu manusia baru berhasil, ya. yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih terima kasih, terima kasih, terima kasih, dibagi Proses ini, iya, nah. iya, ya. emang ya. Kalau emang ada masalah, tuh nggak enak, nggak enak. Makanya kita sharing ya di sini yes. ya, biar semua masalah menjadi masalah. Ada Makanya ada. ada. Masalah emang ada, cuma ada di mana Kakak ini Masalah emang ada, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Facebook, di Instagram, TikTok ya. <laughs> Pokoknya kita ada di semua sosial media dan bagi para soulmate yang ingin sharing pengalamannya, ingin juga membagi uh, apa namanya mungkin ada yang bertanya, boleh loh di kolom komen semua sosial media kita dan nanti uh, dan itu kita senang banget karena iya. itu tambahan, boleh iya, uh, bisa kita gitu, angkat ya. menjadi teman, membantu kita juga ya. Session kita, kita. Yes. untuk kita sama-sama uh, menambah wawasan iya. ya. Semakin banyak masalah semakin tenang. <laughs> <laughs> <laughs> kita <laughs> membuat masalah yang banyak itu <laughs> jadi tidak ada masalah karena semakin banyak belajar artinya. <laughs> yes, Betul. Gitu. Jadi tahu wawasan-wawasan baru ya yang di sharing-sharing Inka -sharing yes. ini. Gitu. Baiklah Solmit, kita pamit mundur dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat